Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya tutorial ini saya akan tunjukkan tutorial cara membuat room di uh, Zoom ya. Yaitu uh, pertama klik schedule, kemudian kasih judul namanya apa misalnya misalnya kuliah antropologi. Tanggal berapa? Misalnya di sini saya tetapkan tanggal 21 September. Klik. Nah, jam berapa misalnya di sini jam 10 ya bisa manual juga ya, biasanya lewat depan uh, lewat 8 menit nah, ini bisa sampai jam berapa misalnya sampai jam uh, 1030 Nah kalau yang gratisan biasanya tidak lebih 40 menit ya Nah kalau empat 40 menit bisa diperpanjang nanti bikin room lagi Uh, uh, nanti di-share lagi, nah ini bisa diedit ya, untuk kodenya bisa diedit atau mau tetap kayak gini, kalau yang gratisan biasanya tidak bisa di died bisa di-edit ya uh, bisa di-edit misalnya jadi kodenya apa gitu ya. misalnya 022, ataupun gak ada ini juga bisa, diadakan ya, juga bisa misalnya uh, uh, tr gitu ya misalnya kodenya setelah itu klik down. ya klik kanan atas nah ini sudah teragendakan ya dan kodenya bisa di screenshot atau di invite ya invite uh, uh, di invite to, apa copy tuh clipboard nanti di share di grup whatsapp tinggal paste itu ya bisa diedit juga kalau ada kesalahan di edit juga bisa kau sudah edit dan lagi dan kalau mulai tinggal klik start. ya Di sini start. Kalau kembali nanti di meeting ya. Di kanan di bawah ya. Klik meeting bawah. Nanti dimulai aja tanggal 21. Nah ini nanti start di situ ya. Klik start. Nah kayak gitu. Dan juga kalau yang buat room kan karena host dia juga bisa ngerekam. Contohnya nih ya. Contohnya. Nah, seperti ini ya ini untuk kameranya jangan lupa uh, ini nya unmute ya mute nah kemudian disininya record ya bisa disetting juga nah settingnya misalnya bi agar partisipan bisa share screen di sini share screen ya kalau host uh, yang orang lain mau jadiin co-host disini klik ya yang ujung ada panah kecil se sebelah mikrofon klik aja nanti ada tuh disitunya uh, apa mikroponnya eh, apa misalnya orang lain ya jadi co-host itu bisa di sini settingannya ya biasanya orangnya ditunjuk kemudian nanti ada co-host di situ kalau ganti nama juga bisa di sini misalnya jangan lupa ya setiap kuliah nama kemudian nama mata apa misalnya antropologi ya <tuh> oke itu saja caranya bikin room dan memulai roomnya dan manfaatnya, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.